Bruce Morar Clever. oh kita keluar, oh, keluar bro. Okay. kok udah keluar kok, oke kok hilang, Co jangan biarkan musuh mengambil tank Cok jangan biarkan musuh ngambil tank, jangan biarin Hah? dari kemarin bro, gua main di bagian ini, susah rek Oh. Yo yo halo teman teman kita welcome back maning di channel tonton aja <laughs> bro kita lanjutin kemarin yang wb wb wb gombel bukan wb gombel, tapi perang game perang ya teman teman kita lanjutin ke level berikutnya by the way admin sudah mencapai di level 11 huuh <laughs> saya seneng mencapai level 11 cuman kita sini udah banyak apa namanya bukan udah banyak tapi permainannya itu terlalu sering perebutan titik perebutan titik kekuasaan jadi saya sering kalah bro susah bro di level 11 ini ya lumayan susah kita langsung aja deh saya mau coba lihat, -lihat ini apa ini Wow ini senjata ini keren bro dia ada granat ada pistol yang berapa ini no, no senapan kunci semua bro 750 emas bro gak cukup percaya, ini apa ini? ini senjata nih bro ini semprotan rumput rek semprotan rumput ini bro tank buat nyemprot rumput ya gak? <laughs> ya kan? persis persis yang buat nyemprot rumput ya bro oke okay, back, back again, back again, back again kargo special Aduh, sayang sekali, saya belum mencapai di kargo spesial ini bro Masih stripnya masih sedikit Oh, ini Apa aja ini Oh, waduh krek Ini penyamaran, enggak lah, perlengkapan, perlengkapan Kira-kira apa nih, pembidik, penembak senapan mesin 1 Ini kalau nambahin gimana ya Tadi saya mau langsung uh, maju perang, Bro. Kita perang, kita rebutin daerah kekuasaannya enggak. <tuh> bro, thank you buat teman-teman yang udah selalu support channel ini. Semoga menghibur dan menyenangkan uh, channel ini isinya random ya, teman-teman. Ada reaction, ada game. <tuh> yang enggak ada apa ya, Bro? 18+. plus, Enggak ada kan? Hmm. Oke, okay. Bro. bro, bro Prokhorov anjing, so, apa tulisannya? Bacanya apa ini? Bebas untuk semua. Bertarung demi diri sendiri. Oh, berarti ini bertarung demi sendiri, diri sendiri. bro maju, peran pemain Davis. Davis sudah keluar, sudah keluar, bro. Oke, kok hilang? Okay. Cok Cuk. Main baru terjun, oh ini yang kemarin, bro. Terus kemarin saya di bagian ini susah, bro. Di bagian ini susah, saya kena tank terus, bro. Tuh, dia pakai tank, bro. Kemarin, bro. Saya nggak bisa bawa tank, bro. Bro, kebakar, bro! Anjay, kebun jagung, bro! Kebun jagung, jagung dulu, bro. Kita bakar jagung ini, ya, bro. Dia mau ngambil tank, cok! Dia mau ngambil tank, dia mau ngambil tank. Jangan biarkan musuh mengambil tank, cok, Jangan biarkan musuh ngambil tank. Jangan biarin. Mas. Oh. Astovirlo. Bro dia kalau udah bawa tank itu udah. Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah Allah wala kuata illa billahil alihil aladim Kusti, Allah Nuh, oh, gue malas kalau dari belakang tuh tiba-tiba cekur, cekur, cekur ya. Angin, angin Baik nah, banget bro, jangan keluar, jangan keluar, jangan keluar, ngumpet aja lu. gua ini bertarung untuk ini, ini siapa yang nembak gua pakai tank sialan lari bro, dia bawa tempatnya cok Wah, dikroyok cok Ini bro, muka atasnya nih Ada yang ngintai gue bro Anjir Gua diintai bro Bro, gue diintai bro kalau melihat dari grafiknya sih, tembak jauh, tembak jauh rek nggak nyampe. Ini. ini dari kemarin, bro. Gua main di bagian ini susah, le. Oh. Jangan keluar, serius. Lu jangan keluar. Anjing, anjing, anjing. Siapa nembak gue, nih gua nih? luar di sini bisa nggak sih waktu tinggal dikit bro Su -sui, -sui, -sui, sui sui bro we got caught attack them loh gua teman-teman gue mana sih ini ada suara bro serius ini ada suara golok tadi sering gitu Aha. Ah, ah ah samudirepsalurut <laughs> Alex, The Army Bruce Morar Clifford Alex, Alex oh TH Army congratulations Uh, bro gila serius dia kokil Uh, Atributnya, bro, gokil! Saya bunuh enam doang. Saya mati dua belas kali, rek. Hah, ini dapat XP banyak, rek? Gokil, gokil! Coba gue ke lobby deh, coba gue ke lobby. Carian! dapat bintang, mayan. Oke, okay. tiket per... 12. Tiket pertempuran, bro. Ada yang gratis nggak, bro? Diterima, diterima, diterima. Dapatkan! Ketuk-ketuk lanjutkan! Tanli kontrak, tanli kontrak, tanli kontrak. No! Perlengkapan, tahap 12, bro. Ini loh, ini tadi buat punya si th army itu dia dapatnya yang ini ya bro. Gokil ini bro, yang ini ini. Nih, gokil dia. Beli mahal rek mahal. Ini apa nih? Beli sekarang nggak ngirit Roy prajurit sukuteran, prajurit suku sukuteran bro. Prajurit suku tereng Prajurit suku tereng Gila, ini di level ini Susah, ya Penyerbu oh. Oke, okay. medis Mau nambah gimana sih, Bro? Caranya nambah, Bro? Aduh, Bro Mulus, Perut Mau dulu kali ya? Oke, okay, buat teman-teman, thank you. Selamat bermain game. Saya akhiri. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!